Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, abdua roh amma Batu. Jumpa kembali dengan Akita Channel. Pada kesempatan kali ini, masih dalam video-video reaction untuk menghadang para pengujat sekaligus mengedukasi untuk Ikhwan Villa semuanya. Semoga teman-temanku semuanya yang selalu setia dengan Aqidah Channel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya dari si penghujat Taibuddin Ibrahim. Dimana mana di sini Saifuddin Ibrahim memberikan sebuah judul kenapa makin banyak pengikut agama Gurun katanya murtad ikut Yesus. Nah, ini adalah kabar hoax dimana sebenarnya banyak sekali orang Kristen yang bersahadat sepertinya ini adalah luapan sebuah kegalauan dari si Udin ini dimana semakin banyaknya umat Kristen bersahadat mengucapkan dua kalimat sahadat dan berpindah agama menjadi seorang muslim di sini kegalan-kegalan inilah yang diluapkan di dalam video ini, yang pada akhirnya muncul penghujatan bahwa uh, umat Muslim semakin sibuk dengan ibadahnya, melakukan kewajibannya, dan banyak sekali yang diucapkan si udin ini sehingga ini adalah penghujatan yang nyata. Bagaimana videonya? Kita simak bersama-sama Ikhwanullah semua. Semoga bermanfaat untuk kita bersama-sama menghadang para penghujat. Ishak. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Esau tidak disebut namanya di dalam kitab itu Tidak disebut Kenapa? Karena orang-orang ya, putah huruf untuk menampung banyak Masalah yang tidak mampu Dan itu pun cerita yang dibuat-buat Di sini sepertinya Saibuddin Ibrahim menuduh sebuah cerita yang dibuat-buat Padahal dia menarasikan kalau kita simak ini adalah Al-Quran Tapi dia tidak menyebutkan itu Bahwa ada seseorang atau sebuah nama tidak disebutkan dalam Al-Quran semua kita tahu umat muslim ya, Al-Qur'an itu menjelaskan suatu kejadian sebelum terjadi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Bagaimana dengan Bible? Bible hanya bisa menjelaskan yang sesudah terjadi dan yang sedang terjadi pada saat itu melalui sebuah penyelidikan. Nah, di sini apakah yang disebutkan nama oleh Saiduddin Ibrahim itu benar-benar ada? Kita juga tidak tahu. Nah yang sering kita dengarkan orang yang mencatat kitab itu adalah orang yang mendapatkan roh kudus Nah kalau kita umat muslim meyakini kesempurnaan Al-Quran apapun itu Yang jelas kalau dia mengatakan buta huruf dan bagaimana itu Kalau Rasulullah SAW memang dikatakan tidak bisa membaca Tetapi Rasulullah adalah Memiliki seseorang yang memiliki kecerdasan dan keistimewaan dalam berpikir, sehingga tingkat kecerdasan itu membuat Rasulullah itu sekali ucap langsung hafal, dan banyak ayat yang menjelaskan itu. Nah, di sini butuh pemahaman bagaimana mendefinisikan tentang Rasulullah, kenapa tidak, membaca, tidak bisa membaca di situ uh, sewaktu mendapatkan wahyu yang pertama. Ini butuh penjelasan yang cukup tetapi kita tidak akan lari ke sana. Yang jelas kita bantah penghujatan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Sampai hari ini tidak mampu dijawab oleh mereka. Nah, ustadz, ustadz ini hanya ribut masalah yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Bagaimana membangun bangsa ini? Mereka tidak peduli. Mereka hanya ribut, ya, sentuh ini batal, sentuh itu batal. Bagaimana sholat begini bacaannya nanti akan mendatangkan rezeki segampang-gampang dan semudah-mudahnya seluruh hutang kita akan terbayar kalau kita melakukan sholat ini sholat itu. Nah di sini Saibuddin Ibrahim menuduh ya para ulama itu. <tuh> Bisa dikatakan sibuk dengan ibadahnya dan tidak bisa uh, membangun sebuah bangsa Nah sangat jelas dikatakan ya uh, oleh si Udin ini dia menuduh para ulama sibuk dengan kegiatannya sendiri seperti itu Nah kalau kita kembalikan pada sejarah ya kembalikan pada sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia ini atas perjuangan para ulama Mayoritas para ulama dan para santri pondok pesantren dengan ucapan Allahu Akbar perjuangan maju. Nah, apakah diucapkan dengan kata Haleluya Tidak. Nah, dia akan mengaburkan sebuah sejarah bahwa para ulama ini yang memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Ini adalah bukti bahwa para ulama ini berjuang setelah itu. Dia mengatakan tidak memikirkan pembangunan bangsa, kemajuan bangsa Nah dengan dasar para ulama ini ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan Indonesia Sampai saat ini, ini peran para ulama Peran para ulama Nah terus ulama ini mengajarkan menuntun Menuntun masyarakat, menuntun manusia-manusia agar beradab Berbudi luhur Mengajarkan ajaran agama Ini pastinya adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa Meningkatkan sumber daya manusia Supaya berpikir, berakal Dan tahu tentang iman Tahu tentang ilmu-ilmu agama Disinilah dasar membangun sebuah negara Nah kalau kamu katakan Din Ulama-ulama itu tidak memikirkan Pembangunan bangsa Indonesia Kalau tanpa ulama apa jadinya negara Indonesia ini tidak akan terjadi sebuah kemerdekaan enggak akan din karena yang memperjuangkan bangsa Indonesia sudah jelas para ulama dan para santri umat muslim berteriak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mengagungkan Tuhan pencipta yang maha agung yang maha kuasa itu Bukan aliloh Jadi kalau kamu membeli tersebut secara yang kamu katakan para ulama sibuk dengan ibadahnya ini salat ini apa. Nah ini bukti kalau kamu ini menjadi seorang pemalas dan kamu membuka menampar muka kamu sendiri bahwa di Islam itu sangat sempurna ajarannya banyak aturan semakin banyak aturan semakin sempurnalah suatu ajaran karena di situ menunjukkan kompletnya suatu aturan disiplin. Nah kalau dalam Kristen kamu katakan itu eh, memang katanya eh, di Islam seperti ini berarti di Kristen nggak ada di sini batal sini batal. Nah kamu mau menginginkan kamu pegang-pegang oh, bukan mau krimnya tidak ada larangan ini kebebasan seperti itu yang kamu minta karena kamu apa otak kamu tuh kotor mesum jadinya kenapa kamu menginginkan sesuka hatimu sesuai dengan aturan yang kamu inginkan. Disinilah peran para ulama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Supaya Indonesia semakin cerdas Segitulah kemampuan otaknya Bukan membangun bangsa ini Yang diributkan itu saja Di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah ribut masalah agama Masalah identitas dan pemimpin-pemimpinnya Yang di Pemimpin sosial Pemimpin pemerintahan Itu kacau otaknya itu Nah kamu katakan Yang menjadi pemimpin itu kacau otaknya Dan kamu katakan para ulama itu sibuk Tentang agama di pondok pesantren Sibuk tentang agama Nah namanya pondok pesantren Itu sibuk mengajarkan Ilmu agama Den. Nah di sini otakmu yang kacau, otakmu yang kopyor. Karena apa? Kamu hanya membawa sebuah kebencian. Kamu katakan ulama ya, sibuk dengan agama. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Channel-channel Kristen itu ngomongin apa coba? Kamu ingat ya, bisa dideteksi. Yang pertama kali membuat channel Kristen, channel aktivitas agama ini orang Kristen buka-buka Al-Qur'an semaunya. Nah kami tugasnya mengkonter karena percaya ucapan-ucapan orang Kristen akhirnya kami mengkonter Kami counter dengan membuat sebuah video juga. Nah di sini kamu katakan kalau ulama selalu berbicara masalah agama, ya sah-sah saja. Karena apa? Umat Islam itu membahas agama, itu pastinya untuk mengedukasi umat, mempertebal iman. Supaya ya kalau kedatangan orang-orang seperti kamu mendengarkan orang-orang seperti kamu ini terbawa narasi kamu Dan apa yang kamu sampaikan yang tidak benar itu bisa terbantahkan Sehingga umat Islam teredukasi bahwa yang kamu bawa ini tidak benar Kamu selalu membawa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kamu artikan yang berbeda kamu tafsirkan yang berbeda. Di sini adalah tugas para ulama, para pemuka-pemuka agama dan para pendebat-pendebat di dunia lintas agama supaya orang-orang yang belum paham bisa memahami apa yang kamu ucapkan itu salah. Nah, kalau kamu katakan selalu ulama itu berbicara masalah agama, sah saja. Di dalam pondok pesantren Mengajarkan ini tentang bicara Masalah agama, masalah ini Itu sebuah edukasi Supaya Semakin tebal imannya Nah ini Din Karena apa? Orang-orang seperti kamu ini yang selalu ya Menggiring opini publik Dengan kebohongan-kebohongan yang kamu bawa Kalau kamu memang berani pulang ke Indonesia nggak usah keluar, keluar di Amerika Itu mereka menggunakan kepentingan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan dan menemunggangi agamanya. Padahal dia sendiri tidak beragama sungguh-sungguh. Inilah yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus Kristus. di Disinilah sepertinya si Udin membuat sebuah fitnah yang kecil. Fitnah yang nyata terhadap para ulama Para ulama kita dikatakan uh, tidak benar-benar membawa agama. Nah, sangat jelas ya, si Udin memfitnah, menuduh. Nah, di sini si Udin ini perlu memang, ya, jika memang apa ya perlu cepat ditangkap gitu. Nah, uh, sedikit untuk ikwan Villa semuanya nanti kalau ada komentar dari oten oten yang ikut komentar di aqidah channel, ya biarkan saja, nggak apa-apa. Ditanggapi secara sopan dan beradab Bahkan ada yang berkomentar sama ya Biarkan jadi netizen yang setia Kalau ingin tahu tentang Islam silahkan naik zoom ZCC atau MMCI kita berdiskusi Jangan keluar-keluar di komentar Kalau Anda keluar-keluar di komentar saya katakan Hanya sampah yang jatuh di parit Yang kebetulan parit akidah channel Ah, demikian tadi, Ikhwan Villa, semua teman-temanku, semuanya yang selalu setia dengan akidah channel dan channel-channel Muslim. Sedikit video reaksi membantah para penghujat dan para misionaris. Semoga Ikhwan Villa, semuanya tetap dalam iman dan Islam, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga dukungan teman-temanku, semuanya mendapatkan nilai lebih dan pahala. Untuk bekal di hari akhir nanti, pada saat kita sudah harus berhadapan dengan dunia yang berbeda, akhirat pastinya di sana kita akan mempertanggungjawabkan amal per apa ya perbuatan kita yang baik dan buruk apa yang kita lakukan di dunia kita pertanggungjawabkan di sana semoga dukungan anda kepada channel channel muslim mendapatkan pahala yang setimpal dari allah swt amin amin ya rabbal alamin sampai di sini dulu akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam